bagian mana ada mana yang tadi Sempat, mura wahol sempat. terus. Pak, tempatnya sini pak, si temannya temannya musim. Temannya musim yang mau SPK. Bukan di pasar tapi. 제곱이 지금 Ini <tuk tangan> apa,